Bang Suryanta nanti akan uh, memaparkan materi terkait ini ya, Bang. Tribut to Philip Karma. Oh ya. Dan juga uh, perjuangan uh, sorry Perjuangan pembelahan di Papua. Padahal Bang Surya bukan orang Papua asli ya. Tapi bukan akan bicara soal, soal Papua. Soal Papua. <laughs> Silakan, Bang. Ya, teman-teman, saya Surya Anta Ginting. Saya juru bicara Front Rider right Indonesia untuk West Papua. Sebuah solda kelompok solidaritas untuk... Untuk Papua dari masyarakat Indonesia, e, saya bukan orang Papua, rambut saya aja yang jelimet, kriwil-kriwil, jadi orang suka ngira saya orang Papua. Saya orang dari suku Karo, saya juga mantan tahanan politik e, pasal makar dari orang pertama kali dalam sejarah dari orang non-Papua untuk isu Papua. Teman satu sel saya tadi, Amurusius mulai itu teman satu sel saya. Uh, saya disuruh bicara soal Bapak Philip. Uh, saya sebenarnya baru pulang dari Papua. Sebulan, ya sebulan lebih saya di Papua. Saya di Papua sebenarnya tidak untuk tujuan menghadiri pemakaman Bapak Philip, tetapi untuk bertemu dengan teman-teman uh, di sana mendengarkan cerita mereka dan bagaimana dinamika dan perkembangan di sana tapi di tanggal 31 kalau sudah salah, tanggal 1 ya dia meninggal itu tanggal 1 November, pagi-pagi saya dibangunkan oleh Mama Tineke saya tidur di kantor kontras Papua lebih tepatnya numpang tidur. Uh, Mama Tineke bangunkan saya. Manggilnya juga lucu sebenarnya. Kakak Ananta, kakak Ananta. Bapak Philip meninggal. Saya bangun, Mama Tineke ini korban tragedi biak berdarah. Kenapa, Ma? Bapak Philip mati tenggelam. Mama Tineke kemudian bercerita, ah tidak mungkin, tidak mungkin dia bilang. Tidak mungkin mati tenggelam dia pandai berenang. Kemudian dia buru-buru berangkat, Mama kita bareng saja. Lalu saya berangkat dengan Mama Tineke dan suaminya uh. Apolo Stroyer, Bapak Apolo Stroyer juga mantan tahanan politik Makar. Kami berangkat, kami cari dia di rumah keluarganya di dok 5, tidak ada. Kami cari ke dok 9, kami cari ke, eh, ke kami cari ke dok di dok ternyata benar eh, sudah ada persiapan peraduan jenazah di situ lalu mematinya ke menangis saya bilang ya ini paling tidak kita sudah dapat kepastian bahwa bapak Philip meninggal kemudian kita berangkat ke rumah sakit bayangkara kita duduk di situ saya duduk. Ada aktif teman-teman aktivis juga, uh, tentu orang-orang yang sangat dekat menangis ya, bukan hanya keluarga, tapi juga aktivis-aktivis yang sangat dekat, terutama aktivis-aktivis tragedi biak berdarah. Keluarga anak kedua sudah memutuskan untuk tidak ada otopsi. Uh, uh, kita sempat mendesak untuk segera ada otopsi, tetapi kita terlambat dua jam. Nah, eh, Bapak Philip, kemudian pihak kepolisian, pihak rumah sakit meminta untuk segera pergi. jenazahnya segera dibawa. Gitu. Mas, kenapa? Karena masa sudah mulai berkumpul. Masa kemudian konvoy, pawai membawa jenazah Bapak Philip ke rumah duka di kediaman dia di dok lima. Di situ saya melihat bagaimana masa mulai tumpah ruah. Uh, Malam itu juga orang semakin banyak di rumahnya. Keesokan harinya saya juga hadir di situ. Uh, apa namanya? Ribuan masa tumpah ruah. Awalnya di blokade karena jenazah Bapak Philip yang tadinya dibawa menggunakan ambulans itu harus dibawa menggunakan eh, oleh teman-teman KNPB barisan militan harus dibawa pakai mobil pickup dengan bendera bintang kejuara di atas. Dihadang. Tapi di situ pertama kali saya lihat semua orang marah tidak boleh ada penghadangan. E, warga juga marah. Tidak boleh ada penghadangan. Dari dok lima, kemudian sampai menuju daerah pemakaman itu masa tumpah ruah di jalan. Masyarakat tumpah ruah ada yang duduk berdiri di pinggir jalan, ada yang ikut berlari bahkan dari dok lima sampai e, pemakaman itu kira-kira jaraknya kalau dari sini depok sampai menteng lah gitu. Atau mungkin depok sampai sampai monas lah jauh dan orang tetap berjalan di situ saya lihat bagaimana polisi tidak bisa membendung polisi mencoba membendung supaya Bapak Philip tidak dimakamkan di Waena daerah perbatasan Expo dengan e, Sentani e, tapi tidak bisa dibendung masa bendera bintang kejora ada enam malam hari Panjang perjalanan dari Waena, dari Perumnas 3, pertigaan Perumnas 3, sampai Expo, lampu semuanya mati. Lampu semuanya dibuat mati. Saya waktu itu di situ, saya karena mobil sudah tidak bisa tidak bisa maju lagi, masa sudah ribuan, saya pikir di atas di atas 15 ribu lah itu akhirnya saya putuskan turun bersama Mati saya tapi Mati ke jalan duluan saya ditinggal saya antara kagum tapi juga khawatir kagum karena masa tumpah ruah jalan khawatir karena saya tidak cukup Papua gitu walaupun rambut saya keriting. jadi saya panggil teman saya untuk mengawal saya sampai akhirnya saya bisa uh, dikawal sampai ke tempat pemakaman dan memberikan tribut terakhir untuk Bapak Pilep sembari bernyanyi uh, hendak makan Dandang. Nah Bapak Pilep saya mengenalnya tahun 2016. Saya mengenalnya tahun 2016, dia pribadi yang sangat ramah. Uh, dia punya pikiran yang terbuka dengan perbedaan. Uh, bagi dia, Anda Orang Indonesia bukanlah musuh, bagi dia musuh adalah sistem. Bagi dia yang didefinisikan sebagai orang asli Papua bukan hanya orang yang bermarga Papua, dari 250 suku di Papua, atau orang yang keluar dari rahim perempuan Papua. Tapi bagi dia adalah mereka yang hidup di tanah Papua dan berjuang untuk pembebasan Papua. Jadi bagi saya dia adalah orang yang punya pikiran, yang sangat modern dalam konteks siapa, itu bangsa Papua. Uh, dia juga seorang pasifis, dia menolak kekerasan. Uh, bah, bukan hanya sebagai taktik, tapi juga sebagai prinsip, dia menolak kekerasan. Ketika tanggal du, uh, Agustus 2019, Ya, kalau tidak salah 28 Agustus ketika bendera Bintang kejora sudah naik di kantor gubernur, orang-orang sudah mulai menuntut untuk Bapak Philip menyatakan diri. Tapi Bapak Philip tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena dia bilang, ah kalian di sana ada bakar-bakar. Kalian di sana bakar-bakar. Saya tidak setuju, saya tidak mau untuk menyatakan diri, memproklamirkan diri kalau masih ada cara-cara kekerasan. Bapak Philip memang berbeda uh, berbeda dengan yang lain dan itu ciri khas dia saya tidak bisa bilang itu benar atau salah tapi saya mengatakan itu adalah ciri khas dia uh, dia orang yang apa namanya di satu sisi orang yang bagi saya dia adalah Nelson Mandela Papua atau dalam hal tertentu dia adalah Soekarno-nya Papua begitu. Dia bisa diterima oleh musuh dia atau lawan politiknya, dia bisa diterima oleh apa? Dia bisa diterima oleh e, kawan-kawan seperjuangan dia lainnya. Dia bisa diterima dan pop, cukup populer di antara aktivis di Indonesia dan di dunia internasional. Saya kira di antara semuanya dia yang paling paling terkenal. Tetapi Bapak Philip dalam pandangan saya punya problem dalam soal bagaimana masuk di dalam persatuan itu. Jadi persat, Bapak Philip orang banyak berharap Bapak Philip memimpin, memimpin rakyat Papua dan bangsa Papua dan memimpin persatuan. Nah, tapi Bapak Philip tidak mau atau saya juga kadang tidak mengerti bagaimana dia memilih strategi politik dia gitu, sehingga dia lebih banyak menjadi seorang uh, one-man-show. So. Kalau lihat Bapak Philip kemana-mana, dia akan selalu pakai uh, PIN BK, PIN BK di sini. Suatu waktu ketika saya di penjara, ada kunjungan, dan bukan di jam kunjungan. Saya lihat ini muka, kalau di, di dalam penjara ada kunjungan itu ada surat kunjungannya. Ada mukanya, ini mukanya ngeblur begini, tapi ada jenggotnya. Begitu, dan kok bukan di jam kunjungan. Lalu saya dibawa ke satu ruangan sipir, itu, ruangan berhaseh, ruangan kepala bagian kunjungan, situ saya lihat, wah oh, ternyata Bapak Filep. Dia datang, membawa, pakai pin BK, ternyata pin BK itu yang bikin dia tidak bisa masuk. Dia berdebat dulu dengan sipir, dengan kepala bagian kunjungan, dia bilang, saya ketemu Menterimu saja pakai pin beka pakai topi ada ada apa namanya bendera timur leste, lambang timur leste di topi saya tidak ada masalah. Saya ketemu dengan dirjenmu tidak ada masalah. Kenapa kau cuma begini saja tidak mau mempersilahkan saya masuk? Nah, jadi dia menunjukkan dirinya sebagai menunjukkan kepada publik bahwa tidak boleh takut dengan simbol bintang kejora itu itu yang dia tunjukkan dalam dua kali uh, aksi dia yang berakibat pada belasan vonis belasan tahun. Uh, ada yang bilang dua atau tiga, gitu. satu yang saya yang saya ingat adalah uh, tragedi biak berdarah dan kemudian yang paling, vonis yang paling besar adalah pengibaran bendera di lapangan Trikora, Jayapura. Nah, ada apa namanya, dan dia mencoba menunjukkan kepada publik, jangan dihinggapi oleh rasa takut. Sedangkan negara Indonesia menciptakan rasa takut terhadap simbol bintang kejora, terhadap simbol bintang sampari itu. Nah, dia tidak ditunjukkan, dia tidak menggunakan kekerasan, dia ditunjukkan bahwa simbol ini lambang bintang kejora, bendera bintang kejora. Bahkan helmnya itu bintang kejora. Helmnya itu bintang kejora. Jadi dia mau menunjukkan kepada publik gak usah takut. Ini adalah jati dirimu. Ini adalah lanslahmu gitu. Bendera tanahmu. Bendera kebudayaanmu gitu. Dia mau menunjukkan kepada orang Papua. Dan menunjukkan kepada musuh atau lawan politik dia bahwa. Saya hanya menggunakan simbol ini dan kenapa kau takut dengan simbol ini simbol ini tidak membuat putra bunuh. Begitu. Oh yang terancam dengan pikiran. Nah. Jadi itu bagaimana Bapak Philip mau menunjukkan kepada publik. kepada publik Indonesia bahwa orang Papua punya identitas politiknya sendiri, identitas kebudayanya sendiri. Dan Bapak Philip di sisi lain juga bukanlah seorang yang kalau ada yang coba memecah-mecah Papua gunung pantai begitu tidak. Bapak Philip orang yang bisa diterima di gunung dan bisa diterima di pantai. Dia suku Biak Utara. Orang-orang pelaut begitu dan penyelam. Tapi dia besar di Wamena. Almarhum bapaknya, almarhum Bapak Philip almarhum bapaknya Bapak Philip yang juga sudah almarhum adalah mantan bupati Wamena. Jadi dia diterima di di semua kalangan ini. Nah, kematian Bapak Philip, saya pikir sebuah e, apa namanya catatan penting lain bagi kita harus kita telisik. Kenapa? Karena di Papua itu ada modus aktivis mati dengan cara celaka dibuat kecelakaan atau kecelakaan atau bunuh diri. Kalau pernah ingat mungkin nanti cari namanya uh, Robert Chitmau, kita biasa menyebutnya Rojit, dia dari aktivis Garda Papua dan juga aktivis Pasar Mama, dia menagih janji Jokowi, kemudian dia uh, nongkrong bertambah teman-teman, di uh, kalau sekarang disebutnya bebas gitu ya, dulu masih tertutup begitu, dia ditabrak dalam posisi Mobil mundur, dan lain langsung mati. Nah, atau juga ada teman KNPB yang kemudian dia diculik, kemudian dia mati gantung diri. Padahal dia tidak punya problem mental. Dia sangat konsisten di dalam perjuangan. Ya, jadi fakta-fakta ini membuat orang ber bercuriga terhadap kematian Bapak Pilem. Kalau teman-teman pernah lihat eh, apa namanya foto? dia di laut, gitu itu sebenarnya bukan foto waktu kejadian yang dia sedang persiapan menyelam dengan beberapa orang di perahu gitu itu adalah foto kejadian sebelumnya dimana dia menyelam kemudian dia dianggap menghilang 24 jam dan ditemukan di pantai Skow. Ini satu hal yang cukup misterius sebenarnya, itu jaraknya jauh sekali, saya, saya coba naik Naik mobil dari Holtekam sampai Skow, itu jaraknya mungkin dari Jat, Jatinegara sampai Cibitung gitu, lebih dari Cibitung. Karena saya bawa mobil sendiri sama teman, ini jauh sekali dan saya masih belum lihat pantai. Dan saya, kita cukup heran orang yang setua dia, dengan juga badan yang cukup tambun, ya tapi lebih tambun saya gitu. Nah, itu dia bisa berenang dan tidak ada masalah apa-apa. Kenapa satu kejadian ini, dia bisa meninggal. Nah, ada dugaan-dugaan bahwa ini adalah uh, kematian yang misterius. Waktu itu saya datang juga bersama dengan teman-teman uh, mencari tahu lokasi di mana dia ditemukan. Dia ditemukan di Pantai Besji, pantai di mana puluhan tahun yang lalu aktivis dan budayawan Arnold Up juga ditemukan terbunuh di situ. Nah, dia ditemukan, tetapi pertanyaan yang pertama adalah, tidak pernah ada orang yang tenggelam di Pantai Besji itu ditemukan di situ, tidak pernah dari 15 kali yang tenggelam di situ tidak ditemukan di bibir pantai, di pasir gitu ya. Mereka akan tenggelam dan terbawa ke Pasifik atau terbawa ke kanan ke pantai come, atau terbawa ke kiri ke pantai Pasir 2. Pernah ada satu anak ditemukan, tapi ya di bawah kira-kira di bawah 14 tahun lah. Tapi bukan di pantai, itu harus diselam dulu. Nah Bapak v ini dia cukup tambun, dia juga eh, ada, ada aluminium di badannya sebagai untuk bisa menyelam itu kira-kira 3 sampai 4 kilo. Tetapi dia kenapa bisa ditemukan bisa di situ? Itu jadi pertanyaan pertama. Yang kedua kalau lihat fotonya Bapak Philip, bagian kaki kakinya itu putih semuanya dan celananya celana, celana menyelamnya sobek. Itu. Yang kedua, yang ketiga, saat warga menemukan ada titik darah di pangkal mata. Di pangkal mata. Yang keempat, orang tenggelam mata akan masuk ke dalam. Dan lidah akan masuk ke dalam, tetapi dia lidah keluar dan mata keluar. Nah, nah, jadi ini satu, satu nyatanya aneh. Nah, seminggu setelah kira-kira, seminggu atau sepuluh hari setelah saya datang ke situ, saudara-saudara saya meninggal. Saudara saya menikah dengan, e, Bapak tua saya menikah dengan orang serui dan acara, ada acara terakhir yaitu acara mandi pantai. Kebetulan mandi pantainya juga di pantai Besi. Nah ketika saya mandi pantai itu air sangat tenang sekali. Dan waktu saya cek e, 10 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya itu, warga bilang bahwa air ombak sedang marah. Mereka bilang ombak sedang marah, tapi semarah marahnya ombak, laut sedang marah, itu tidak sampai sampai ke rumah-rumah orang. Jadi mereka suka pakai metafor-metafor begitu. Jadi kalau dia ditemukan di, pan, di pasir, seharusnya ada bagian-bagian tubuh dia yang terseluk, apa namanya, masuk pasir, gitu kan. Jadi ada dugaan bahwa ada kecurigaan gitu ya. Ada kecurigaan, ada dugaan bahwa ini adalah kematian yang bukan yang diakibatkan oleh Bapak. Nah, kami bertanya Bapak Philip itu datang pada hari Sabtu. Saya agak lupa dia datang. Ya. Selasa subuh. Sabtu sore dia datang. Dia parkirkan motornya di samping pos tiket bsg dia, dia parkirkan di situ bersama dengan helm bintang kejoranya itu tetapi minggu motornya masih ada helmnya tidak ditemukan helmnya tidak ditemukan nah, minggu senin lalu ditemukan jenazahnya selasa subuh ditemukan jenazahnya selasa subuh jadi situas apa namanya situasi yang mencurigakan ini, saya pikir saya kembali kepada fakta sebelumnya gitu yang terjadi pada aktivis-aktivis Papua ke kasus Robert Jitmau ataupun teman KNPB tadi saya lupa namanya itu. Jadi itulah mengapa kita mendorong. Eh, teman-teman di Papua dan juga lembaga-lembaga HAM gitu ya untuk mencari tahu fakta yang sebenarnya dari kematian Bapak Philip Karma ini. Ini bukan orang orang biasa. Orang biasa, kematian orang biasa pun harus dicari tahu kebenarannya. Apalagi ini seorang tokoh politik, seorang aktivis, seorang tokoh bangsa yang terjajah. Gitu. dan gitu Kenapa dia baru dibunuh sekarang? Itu juga jadi pertanyaan saya, kalau misalnya dia dibunuh, jika memang dia dibunuh, kenapa kalau Kalau dia mau dibunuh, itu gampang sekali. Dia tinggal sendiri di dok lima, dia kemana-mana sendiri pakai e, helm bintang kejora, pakai motor tengah malam itu tempat rumahnya itu juga dekat dengan tidak tidak berapa jauh dari kodam, begitu tapi kenapa sekarang, ini juga jadi pertanyaan saya, kenapa nggak ada dulu-dulu jadi itulah mengapa segala macam pikiran-pikiran yang berkembang di kalangan masyarakat Papua soal kematian Bapak Filet itu tubuh kemana-mana kalau kematian ini dianggap kematian wajar akibat kecelakaan maka harus di harus harus dapat kesimpulannya apakah benar seperti itu ataukah tidak Hai nah, teman-teman Bapak Philip sudah pergi mendahului kita masih menyisakan pertanyaan apakah dia mati karena tenggelam atau ada sebab-sebab lain yang mengakibatkan kematian dia tetapi apa yang bisa kita pelajari sebagai orang Indonesia terhadap Bapak Philip dan pikiran-pikiran dia yang bisa kita pelajari pertama bahwa orang Papua seperti dia dan juga saya kira banyak selain selain dia yang punya pandangan bahwa pendatang yang sudah hidup puluhan tahun tidak dan juga yang pendatang pendatang baru tidak mereka anggap sebagai musuh. Jadi konflik horizontal yang terjadi uh, atau misalnya di Wamena ada kebakaran, pembakaran, kerusuhan segala macam dan dibumbui konflik isu isu konflik isu horizontal harus kita lihat itu bukan didesain oleh aktivis Papua sama sekali bukan didesain oleh aktivis-aktivis Papua, karena bagi dia dan juga teman saya Victoria Imo itu orang non asli Papua, or, orang non OAP, non OAP adalah sekutu, atau Labepa, Labepa itu lahir besar Papua adalah sekutu, sekutu dan faktanya memang banyak sekutu, banyak non, o, non asli Papua yang memberikan dukungan terhadap terhadap masyarakat Papua di momen uh, gelombang anti-rasisme Agustus sampai November 2019 Bapak Philip memberikan uh, dia seorang yang sangat, sangat religius ya. kalau ditanya, Bapak Philip Bapak Philip, biar, kit, biar ada yang kawal Bapak Philip? wah oh, tidak, yang kawal saya Yesus <laughs> Bapak Philip, biar kawan ada kawan KNPBK atau aktivis kah yang tinggal di rumah Bapak Philip ah tidak, yang kawal saya nih anjing-anjing sama Tuhan Yesus. Dia selalu bilang begitu. Di orang yang percaya sekali bahwa dirinya dijaga oleh uh, ala Bapa atau Tuhan Yesus gitu ya. Dan dia percaya sekali bahwa apa, orang Papua akan menentukan nasib nasibnya sendiri. Nah ke keyakinan itu juga yang, yang sangat kuat seperti itu juga yang membuat kadang teman-teman aktivis khawatir atas kerentanan keamanan dia. Tapi Bapak Philip adalah Bapak Philip. Dia punya keyakinan yang sangat kuat sekali. Salah satu keyakinan yang sangat kuat sekali adalah dia menolak untuk mendapatkan Amnesti tawaran amnesti itu bukan di zaman Jokowi. Sudah sebelum-sebelumnya ada tawaran-tawaran juga, tawaran eh, bahkan pembebasan bersyarat. Dia tolak segala macam, keteguhan dia atas penderitaan bangsanya. Gitu ya, itu harus kita pelajari, harus kita ilhami dan bagaimana dia tetap berkawan dengan orang-orang yang, mungkin ada yang menganggap apa namanya kita sebagai bagian dari masyarakat yang menjajah, tapi bagi dia kita adalah kawan. Dan dia akan terbuka sekali apabila ada teman-teman mahasiswa yang mengundang dia, dia akan cepat mempersiapkan diri, jelaslah selalu akan bilang saya bersedia, mau dia online kah, offline pasti dia butuh tiket pesawat. Tapi dia selalu akan menyiapkan diri untuk hadir, untuk berbicara, merepresentasikan dirinya sebagai gerakan e, tanpa kekerasan di Papua. Bapak Philip punya aspek-aspek positif, tapi tentu kita tidak bisa mengharapkan Bapak Philip sebagaimana yang diharapkan oleh banyak orang, karena Bapak Philip adalah Bapak Philip. Dan kita berharap Mimpi-mimpi Bapak Pilip terhadap bangsa Papua akan dilanjutkan oleh teman-teman aktivis berikutnya seperti Kawanato, Ambros, Victoria Imo dan teman-teman lainnya. Kita berharap akan ada keindahan masa depan buat rakyat dan bangsa Papua. Terima kasih. Terima kasih Bang Surya. Saya akan mau langsung lempar ke Bang Surya, mungkin menanggapi tadi uh, Prof. Cahyo bilang sebenarnya uh, sudah dilakukan dialog tapi uh, belum bisa belum ketemu kemistrinya apa yang menurut pengamatan Bang Surya ini uh, uh, dialog yang cocok untuk teman-teman di Papua yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah Sejau selama ini kan belum ketemu uh, turning pointnya nanti juga akan ditambahkan oleh NATO ya, ya pertama <coughs> orang Papua itu suspicious dengan istilah dialog tapi kalau dengan istilah perundingan Nah itu dia sudah punya pikiran lain, jadi memang term dialog dan perundingan walaupun itu dua hal yang bisa dikatakan mirip ya, atau sinonim gitu, tapi di kalangan orang Papua, dialog pada umumnya dia dimaknai sebagai ajang manipulasi buat mereka, itu satu. Yang kedua, <tuh> Yang diinginkan orang-orang Papua adalah perundingan tentang status politiknya. Tentang status politiknya dan tentang masa depan mereka. Karena bagi mereka status politik itulah yang mengakibatkan genosida perlahan. Status politik itulah yang mengakibatkan uh, apanya, rasisme dan segala macam <kuh> efek runtutannya. Militerisme, kapitalisme, gizi buruk dan segala macam. Jadi tapi di sisi lain ya ada juga masalah di kalangan orang Papua itu masalah mati merdeka. Ini saya, suka, saya suka bilang di, sama aktivis-aktivis Papua. Aktivis Papua atau ya aktivis-aktivis Papua itu mati merdeka. Istilah mati merdeka itu apa ya. Jadi sisi positif dari mati merdeka itu adalah dalam sanubari mereka akan selalu bicara Merdeka. Tapi sisi negatifnya adalah dia tidak tahu kapan harus berkompromi untuk duduk bersama. Nah, namun di sisi lain Mati Merdeka itu juga bicara Sekjen PBB yang harus turun untuk, untuk memediasi antara uh. kekuatan pembebasan Papua, apakah UL, ULMPPK, TPNPBK ataupun e, OPMK untuk bernegosiasi dengan Jokowi, gitu. itu suatu yang suatu yang susah sekali. Gitu. Nah, karena itu saya pikir memang di sisi lain pemerintah Indonesia ya, di sisi lain pemerintah Indonesia itu masih sangat khawatir dengan kata perundingan karena kasus Timor Leste nah jadi dua titik ini dua kutub ini bisa tidak bertemu walaupun sekarang sedang dalam proses penjajakan penjajakan perundingan yang kita sebut sebagai dialog itu yang dimulai dengan kemarin keputusannya adalah jeda kemanusiaan di maya berat nah Uh, saya pikir ini di satu sisi adalah langkah baru ya, langkah baru dari stagnasi di pihak pemerintah dan stagnasi di pihak uh, uh, apa namanya ULWMP ataupun aparat menyebutnya secara umum OPM gitu, orang bumama, orang bumama. Nah jadi saya pikir. Uh, proses penjajakan ini harus terus dimulai, ya dengan memberikan keterbukaan dan partisipasi yang besar dari semua elemen ke komponen dari kekuatan Papua, apakah itu UL ataukah yang juga belum bergabung terhadap UL, apakah itu TPNPB, TNP, uh, TRWP. TNPB Komando Nasional, TNPB Dewan Militer, segala macam untuk duduk. Dan pertanyaannya lagi juga terhadap pemerintah. Gitu. Pemerintah berani atau tidak mengurangi eskalasi politik dan militer di Tanah Papua. Kalau jeda kemanusiaan tetapi tidak ada tarik militer, lalu buat apa? Kalau ada proses dialog tapi di sisi lain pemerintah tidak menyelesaikan pelanggar kasus-kasus pelanggaran seperti ini kasus yang baru ini paniai <coughs> juga posisinya kita kalah kan lalu apa ya terasi akan diberi akan diberikan oleh gerakan papua gitu orang papua itu suspisinya tinggi kecurigaannya itu tinggi sekali saya berkenalan dengan papua ini Sejak umur saya 22 tahun, kira-kira 20 tahun yang lalu. Nah kecurigaan terhadap orang yang bersolderitas terhadap saya itu juga tinggi. Apalagi ini terhadap pelaku, terhadap pelaku gitu. Saya tanya ke beberapa, beberapa orang dalam satu diskusi di apa namanya di Abepura. Bagi mereka tidak ada dialog diantara pelaku dan korban. Iya, ada yang berpikiran seperti itu karena karena karena, karena traumatisme, kecurigaan. Mereka tidak mau ditipu akibat PPRA 1969. Eh, mereka tidak dilibatkan di New York Agreement. Mereka dijanjikan merdeka oleh Belanda. Mereka dijanjikan OTSUS juga oleh pemerintah Indonesia. Tapi yang terjadi adalah anak cucunya mati. Gitu. Jadi. Kalau pemerintah mau bicara soal proses uh, penjajakan, dialog, buktikan pemerintah Komnas ham dan segala, segala macamnya ini bisa menghadirkan lembaga netral yang bisa memediasi antara pemerintah dengan Papua Gerakan Papua dan buktikan bahwa pemerintah bisa mengurangi eskalasi kekerasan di tanah Papua dan memberikan celah harapan bagi orang Papua ada niat baik, bukan sekedar niat baik terhadap. Uh, apa namanya, maksimalnya adalah soal status politik, hmm. tapi niat baik juga terhadap soal yang minimal bagi mereka adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Ya. Tapi belum apa-apa, sudah ada DOB. Hmm. Artinya DOB itu adalah mobilisasi aparat sipil nasional, apa namanya, aparatus sipil nasional, juga aparatus militer. Hmm. Artinya akan ada kekerasan lagi, ada kekerasan lagi, akan ada kematian baru. Ya. Jadi bagi orang Papua, niat baik itu untuk duduk bersama patut dicurigai Oke. harus Betul ada tidak tidak. progresif ya Iya sudah langkah progresif, progresif, dan progresif dan dalam hal ini langkah progresifnya tentu dari pemerintah Indonesia, dari pemerintah Indonesia. supaya Jokowi nah. jangan sekedar jangan sekedar apa namanya sweet ending gitu akhir yang manis di masa akhir apa namanya <laughs> <laughs> akhir tahun apa namanya jabatan presiden ini Tahun kepemimpinan dan sebelum pemilu 2020, 2024 ada suatu nilai positif yang bisa di bisa diambil oleh mereka dan kampanyekan itu di media internasional bahwa kami ada lo pengadilan ham taniyai ya. kami bikin loh uh, proses penjajakan hmm. dialog kami bikin lo jeda kemanusiaan tapi kalau eskalasinya ya. terus meningkat hmm. tapi orang Orang saja masih ditangkapin. Yeah. Ini di dalam kampus saya disitu. Okay. di situ di West saya tuh di uh, waktu itu di kantor kontras, Perumnas mm. 4, Ya kira-kira jaraknya nggak nyampe sekilo lah dari USTJ. Itu tembak ditembak-tembakin kok. Mm. Ada bendera bintang kejora. Aksi cuma tujuh orang. Mm. Dan kemudian berapa? Tujuh kah dua? Lima kah yang dikenakan Pasal Makar? Mm. Jadi. Okay. Apa namanya pendekatannya? masih pendekatan Saya yang militeristik. Iya. Jadi, bagaimana mereka akan mendapatkan kepercayaan terhadap proses damai itu sendiri? Terima okay. kasih, terima kasih, Bang Surya.